Halo dreamers, balik lagi sama aku, Alvin and the Terror. Dan sekarang aku akan ngebacain untuk Zodiac Capricorn dengan tema kita kali ini adalah "Dear Future Husband". Jadi, hai ya, hai pasangan masa depan aku gitu kan? Aku jadi keinget salah satu content creator, ya, salah satu content creator yang... Uh, apa ya, terkhusus ya, khusus banget dengan cerita-cerita uh, kayak dear future husband gitu kan, kayak mungkin aku kasih lihat ya gitu kan, gimana uh, apa ya, maknanya, konsepnya gitu kan. Oke, okay, jadi ini dia ya, <laughs> udah ketemu gitu kan, by Steady Rock ya, double Y and double K, oke okay, ya. Yeah. Uh, sebetulnya sih aku ngeliatnya yang Apa ya, dulu ngeliat yang ini nih Nanti Bener-bener uh, kalian dengerin ya let's say I am able to alleviate some of that stress that's been lingering at the house, right? Let's say you've been saying you need to fold clothes, you need to do laundry, you need to do all these things after a stressful day, I'll take care of that. When I take care of that, and I do it without you asking, I won't even ask her, whatever, I'll just do it, right? And then when you are off and you come and see things done, it's that sigh of relief that, oh my God, that's what melts me, right? That's what I live for. I To alleviate that stress because I get a hug and a kiss and that is the best reward to me. I'm happy with that. Simple things, right? The simple things. Dear future husband. Okay, okay, dear future husband. Ah, jadi aku ngelihatnya ke hal yang seperti itu ya ke mungkin konsepnya bisa kalian lihat sendiri ya konsepnya dari. Uh, itu contohnya aja sih, itu contohnya aja gitu kan, nanti aku kasih link mengenai uh, apa ya namanya kayak konten uh, tadi ya CD Rock gitu kan. Oke okay, untuk Sagittarius ya, tadi yang bawah-bawah jangan apa ya, jangan terlalu takut ya itu kan content creator namanya ya. Uh, apalagi ke arah rainbow community ya yeah, no homophobic here oke okay, kita harus sama-sama uh, respect sama-sama menghormati satu sama lain oke okay, dirimu dirimu diri aku diri aku oke okay. ya yeah, kita di sini untuk cari pencerahan cari uh, sesuatu yang bisa ya yeah, untuk mengarahkan hidup kita hidup kita ke yang lebih baik oke okay. Eh Capricorn ya sekarang, kok aku maaf banget tadi kalau misalkan aku sebut-sebut Sagittarius karena Temperance ini kaitannya sama Sagittarius gitu ya, jadi agak-agak mix tadi ya. Maaf, kita lagi baca Capricorn nih sekarang ya, sorry Alvin, oke, okay. fokus, alright. Oke, okay, mungkin tadi aku kasih uh, subtitle kali ya di bagian... Uh, apa ya, subtitle nanti. Aku kasih, oke okay, untuk Capricorn. Banyak sekali pekerjaannya ya untuk Capricorn. Oke okay, ya, buat kalian yang mungkin tadi kurang mengerti gitu kan. Uh, isi videonya. Uh, nanti aku kasih subtitle atau uh, terjemahan ya. Tinggal dinyalain aja gitu kan. Khusus untuk yang tadi aja gitu kan. Uh, terjemahannya kayak apa gitu kan seperti apa gitu ya oke okay. di sini kalau untuk Capricorn kita bagi dua aja ya kita bagi dua mungkin karena dari uh, dari cahaya ya dari cahaya gitu kan di sini ada cahaya dari kepala ya dari kepala kemudian ada cahaya dari uh, matahari cahaya matahari dibalik gunung ya di di antara gunung ini gitu kan, oke? Okay. Yang satu jauh, yang satu dekat di kepala kalian, gitu ya. Untuk Capricorn, dear future husband, jadi uh, mungkin di sini adalah ucapan yang mungkin kalian itu nggak bisa mengutarakan, tapi uh, pengennya melalui konten Alvin ini bisa untuk uh, apa ya ngasih tahu gitu kan? Jadi kayak kalian tinggal ngasih nih kamu kamu tonton video ini dari menit ini ke menit ini aku pengen ngomong gini gitu kan? Jadi kayak uh, uh, ngasih tahu gitu ya, tapi lewat konten gitu bukan secara lewat langsung gitu ya. Kadang kan ada rata-rata orang yang kayak gitu gitu kan untuk orang yang mungkin malu gitu kan untuk orang yang mungkin agak kurang terbiasa juga gitu kan oke okay. oke okay, gengs ya aku bakal bacain uh, apa ya surat kalian atau ungkapan hati kalian gitu kan untuk pasangan kalian atau untuk uh, pasangan masa depan kalian ya Oke, okay, kayaknya aku harus ganti uh, kata dulu bentar ya. Oke, okay, aku udah ganti ya. Oh my god, tak siap-siap buat baca ya. Uh, meskipun sebetulnya dari apa ya dari dari background suara itu tidak memungkinkan, tapi nggak apa-apa ya. Di dalam keramaian aku masih tetap fokus untuk kamu, gitu kan? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dear Future Partner Hai, surat ini aku buat untuk kamu Punja... Jaga... <tuh> <sih> hai, surat ini aku buat untuk kamu pujangga hatiku di masa mendatang Maafin aku selama kita bersama Aku sering khilaf Sering berbuat salah Bikin kamu jengkel bahkan marah. Akan tetapi satu yang seringku ingat dari peristiwa itu, kita selalu balikan lagi. Kamu mengerti aku dan aku mengerti kamu. Kita melewati waktu kita bersama dengan duka. Walaupun demikian. Aku tahu saat ini hubungan kita memanas. <SILASE> Banyak yang lewat banget sih, oh my god. <SILASE> Aku tahu saat ini hubungan kita memanas Tapi ingatkah kamu ketika kita bersama Kita sering berbagi kebahagiaan Kita tertawa bersama Melangkah bersama Curhat dan ngobrol tentang keseharian kita Momen indah itu gak bisa lepas dari aku dan aku harap kita bisa melanjutkan momen bahagia itu bersama. Sampai maut memisahkan kita. Aku ada di sini untuk kamu. Love you. Wow. Oh my God. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, khusus banget ya untuk pembacaan kali ini. Oh my God. Aku gak tahu lagi, aku gak tahu lagi. Oke, okay, itu untuk yang pertama ya itu untuk yang pertama sebetulnya bisa kemana-mana tapi ya ya dari sisi emosi mungkin yang yang ditangkap kayak gitu ya kayak gitu ya mungkin ya oke okay, oke okay. oke okay, jadi setelah ini aku bakal uh, bikin untuk yang kedua oh my god oh my god oke okay, oke okay. oke okay. <laughs> kalau dari background-nya emang ya emang banget Uh, sedikit uh, mengganggu mungkin di waktu-waktu yang serius ini tapi ya mau nggak mau ya mau nggak mau oke okay, oke okay, oke okay. aku bakal bacain ya kata-kata uh, atau surat dari kalian untuk uh, pasangan masa depan kalian ya. dear future partner aku nggak tahu harus memulai dari mana jujur sejauh apapun aku melangkah menjauh kamu tetap di hati aku aku gak bisa lepas dari kamu kalau boleh bilang I love you aku bakal bilang tiap hari tiap jam tiap menit aku egois iya tapi itu cuma untuk kamu Aku tahu kita menjauh karena keadaan. Aku pun dulu lemah untuk bisa mempertahankan kamu di sisi aku. Sekarang dengan keadaan yang baik dan jiwaku yang selalu terkoneksi sama kamu, aku pengen kamu jadi milik aku seutuhnya. Aku bakal perjuangin kamu dan bahagia Bareng-bareng Memang gak banyak Yang bisa aku kasih Tapi semoga Dengan niat baik aku ini Kita bisa bersatu Oh my god Oke, okay, oke, okay, oke okay. That's the tea That's the tea, oke, okay, oke okay. Oh my god, oh my god Aku gak nyangka aku bisa melakukan hal seperti ini Wow wow oke okay, oke okay. Capricorn itu ya itu mungkin yang bisa aku kasih untuk kalian ya Buat kalian mungkin yang uh, boleh nanggepin ya boleh nanggepin dari kata-kata uh, yang aku bikin mungkin da ngeliat dari kartu ini gitu ya Boleh nanggepin banget kayak itu itu cheesy banget sih Alvin itu kayak gini banget sih Alvin boleh-boleh ya Tapi komentar dengan kritikan yang membangun oke okay, ya Aduh, suara background makin rame ya, makin sore. Oke, okay. bye-bye Capricorn, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya. Bye, jangan lupa kalau kalian mau, kalian bisa private reading, oke? Okay? Bye-bye.